6 manfaat minum air hangat bagi kesehatan tubuh di pagi dan malam. 1. Meredakan gejala pilek. Tindakan ini sendiri ternyata memang bermanfaat karena minum air hangat sendiri dapat meredakan gejala pilek pada tubuh. Misalnya, saat hidungmu tersumbat serta mengalami sakit tenggorokan, hal ini dapat terjadi karena uap air hangat yang dapat membuat hidung terasa lebih lega. 2. Menenangkan sistem saraf pusat. Jika sistem saraf pusat menjadi sehat dan tenang akan membuat rasa nyeri berkurang dan menurunkan rasa panik, minum air hangat juga akan meningkatkan aliran darah ke setiap jaringan tubuh. Hal ini juga memungkinkan otot pada tubuh merasakan rileks. Menurut dokter Louisa Petre, minum air hangat secara tak langsung akan membantu meredakan semua jenis rasa sakit. Mulai dari nyeri kram, sendi, serta menstruasi. Ketiga. Meringankan stres Ternyata, minum air hangat akan sangat bermanfaat dalam berbagai kondisi psikologis tubuh. Manfaat minum air hangat juga akan menenangkan sistem saraf pusat, mengurangi rasa cemas dan rasa stres yang dapat mengganggu aktivitas. Keempat, menyehatkan sistem pencernaan. Manfaat minum air hangat dengan rutin juga dapat melancarkan sistem pencernaan serta membantu usus berkontraksi dengan lebih baik. Kelima, Dapat mengeluarkan racun dari tubuh. Dengan minum air hangat secara rutin dapat mengeluarkan racun dalam tubuh. Menurut ahli kesehatan alami, minum air hangat akan membantu tubuh lebih berkeringat. Keringat juga akan membantu membawa racun keluar tubuh serta membersihkan pori-pori pada kulit. Keenam, menurunkan berat badan. Bagi kamu yang tengah berupaya menurunkan berat badan, maka cobalah untuk minum air hangat secara rutin. Air hangat yang masuk ke dalam tubuh dapat menurunkan suhu tubuh yang akan membantu metabolisme tubuh menjadi lebih aktif.